Thank <laughs> you. Baik, karena sekalian, uh, sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga. Judulnya adalah Allah Maha Pencipta. Nah, pelajaran ketiga, Allah Maha Pencipta. Hmm. Ada pelajaran ini, terdiri dari dua materi yang pertama yang kita bahas. adalah nanti tentang kita yakin bahwa Allah subhanahu membuat ta'ala yang berbahaya. Hmm. Baik, karena sekalian, sekarang yang... Uh, Nah, siapa menciptakan alam semesta yang indah ini? Allah Allah sebenarnya? Allah Allah yang menciptakan alam semesta yang indah ini ya Nah, hmm, apa menciptakan alam semesta? Dan yang lainnya adalah Allah dan Mekara Allah dan Mekara Manusia hmm. Nah, karena ya, kita manusia, kita sekitar ini Setelah mendapatkan nikmat dari Allah dari alam ini, maka kita harus ya harus jaga, harus pelihara dengan sebaik baiknya. Nah, dari semangat kita harus bersyukur bersyukur kepada Allah subhanahu wataala. Nah, Bersama-sama kita bayar di fresh, supaya segar, supaya mantu kita dan yang ini gak sebentar kita takbuler madum makna. Untuk kita yakin bahwa tanya Allah subhanahu wataala, pencipta bencik Yang menciptakan alam raya ini dan ibu. Você está na aula? sama, tulis ya. A. Ya, kita adalah sama-sama aja. A. Bukan. yang ada di bumi apa aja? Pindang! Yang ada di bumi? Mobil. Mobil Hewan. Ya. Baik. Perhatikan lagi. lagi? Nah, semua itu kita. Untuk mata untuk apa? Untuk melihat. Ah, uh, itu untuk mencium. Mencium, tapi yang baik-baik ya. Melihat. Uh, Luar, banyak lagi. Siapa ini? Sarah ya, yang di taman, ketik bunga. Siapa yang mengikuti Sarah oh semua? Allah, hey, kita kita Allah sudahkanmu. Hai, mau ditanyakan nggak tentang kita allah semangatnya? like that Menggunakan untuk yang baik, tak kan? yang baik-baik, kunci baik. yang, baik, baik. yang baik, yang baik. Yang baik, yang baik. untuk membaca sama-sama hmm. ya, kita baca ya. sedikit: satu, dua, tiga, kesini.